Bye. <smart noise> Dan juga potongan-potongan tubuh manusia Jadi potongan tubuh tidak ada yang Kami memang fokus hanya mencari Satu yang tugaskan Karena potongan potongan Jadi apa yang bisa kita cari kita ambil Sepanjang jalan itu kita ambil Karena waktu kita cuma 15 menit 15 menit Kita dalam berhubung Jadi secepat-cepatnya Supaya uh, bisa ambil nah, Waktu saya ngambil beberapa potongan tubuh itu Di bawah Itu ada bercampur semua begitu saya masukkan ke kantong, kemudian saya naik ke atas. Nah itulah ada begitu potongan tubuhnya karena tekanan dia keluar dari kantong. Nah baru terdengar suara-suara ya suara-suara aneh yang selanjutnya orang bilang suara manusia. Padahal secara dalam ya, air itu kan tidak ya, bisa berbicara pakai peralatan, harus ya, coba. Suara suara aneh yang sebetulnya orang bilang suara manusia. Padahal secara di ya dalam air itu kan kita tidak bisa bicara pakai peralatan apa scuba. Jadi ada suara-suara yang seperti dia menangis atau dia minta tolong. Itu yang menjadi salah satu misteri ketika apa, waktu menolong korban di bawah air. Ada yang percaya, ada yang tidak. Waktu ketika saya utapkan seperti ini juga teman-teman ada yang ngomong Saya juga pernah mendengar suara di bawah air, suara minta tolong atau suara menunggu Saya tahunya itu karena ada rekamannya Ketika di bawah mah ada gak, gak suara apa-apa Tapi karena rekamannya itu ada di kamera Waktu kamera dipindahkan ke komputer itu baru muncul suara-suara seperti itu Suaranya seperti apa? dia ya, tinggal persepsi orang aja apalagi suara menangis suara-suara aneh yang sebelumnya orang bilang suara manusia, padahal secara dalam air itu kan kita tidak bisa berbicara pakai peralatan apa harus buang mana, mana mana mana mana mana ketemu ya ketemu angkat, angkat, angkat. ah angkat. mana Oh iya, Oh, ini kabelnya ya. Iya benar kabel tuh. Oh iya benar, Maju lagi, maju maju maju lagi, maju maju maju sana. Ya udah itu. Maju maju maju Oh ini baju orang ini. Ini baju.